Awas harga minyak sedang berkonsolidasi. Secara umum, pada grafik 1 jaman, bias harian pergerakan minyak terlihat masih berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Perhatikan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 Sebaliknya, waspadai jika harga minyak terus bergerak ke atas dan menembus level 72.85 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 74.28 Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Juli tahun dua Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi satu, dua, satu, dua, sembilan, delapan, tiga.